A'udhu billahi minash shaytanir rajim Terus kalau terang-anggap misalnya Ini yang kalau alami Kita sebagai orang dh, Tapi dikwajiban Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak Itupun kalau kita berhak. Kalau tidak Misalnya dihormati sebagai suami yon, Aku suami yang benar kan tidak mesti juga Paham ya menuntut dihormati kan, karena merasa menjadi suami yang padahal tidak mesti juga, saya kan ijak mamang dengan status anda suami bener apa, ya, mamang itu tinggalkan cari status yang mesti. Bapak ada mm -hmm. umur arah sempurna, ngerasa nah, sempurna, ngerasa ya, kecangkeman kalian belum. Mm -hmm. Aneh gue lo detik ya, ya, gue lo takut gue orang, gitu, gue Iya, <tuh> terus kalau edan Islam gak mau yang dibuka, ilmu ala, ya, kata terus nobus wargo kemal, kalau nobus wargo orang mesti, orang mesti gua ganggu, kalo kamal kita kadang gak cukup, tapi arap-arap rahmati allah gua mesti, rahmati allah gua jengkelan, allah ngutus kita, wajib arap-arap rahmati, mulanik, status kita adalah wong sing laku di rujak, limangka, nairjuoh, aljamaah arah para pengirah mesti benar ya Allah minta rahman, minta rahmi tapi kalau mau ngerosok berhak menduswarga orang mesti benar, amal kamu kadang jatuh cukup gak jadi ngamal lu nyari, yang mesti benar ya terus arah para Allah mesti tapi kalau mau ngerosok berhak menduswarga orang mesti cari amal apa saja, yang penting yakin, benar jenidak mayari juga ilah mayari ruahu tirmih di wa nasai wa qala tirmih di hadisun khasanun sohbihan iki halaman nomor 15 ya 15 hadis nomor 18 ini hadis solusi bagi beliau dengan sengkiasa salah ora pia tak tok watak ora apa salah ana darin juntur bin juladawi abdul rahman mu'ab bin jabal radhiyallahu anhu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha kita kewati sira wa ing Allah haifuma kunta kene ing diwae ana kene ing diwae ana kudu sifat akwa la ra terpaksa salah waat bi as-sayyati hasanata ta'afu waat fi wa maknane model di riyen waat bi lan ngenu to nguri sira utawa cara saiki nyusul ana sira kene nyusul ana elek wis kadung tau engamal elek mbok susuli al-hasanata ing amal late kene nak bar ngamal elek nang susuli ngamal apik mesti tampu ha mongko isong lebur opo hasana hari saya Tamhu mongko mesti lebur opo hasana ha saya biar nak bar lelek nang segera nyusuri ngamal amalabi mesti ngamal amalabi bisa ngubur ngamu lepo ya, taruh aja misalnya kue skadung ngakei dua orang itu semua makrom saya katai kue sadar duh demi nurutin nafsu orang ngakei orang saya secepat itu juga ke nang ngakei cayaten saya katai orang ngakei orang alim orang ngakei Nak menowo ngamala melek di tompo ya, di akage di tompo ditulis ngamala mape yo, ya. ditulis, nah ngamala pe kan sekore kan sepuluh ngamala lek sekore satu kan cek susuk, sama, sama. lumayan apa? mah, makanya pokoknya wadki saya atau Hasanata tampuk aku yang nak bernamal lelek, nang ngelakoni ngamala pe. mesti ngamala pe lu bakal ngobrol ngamal. Elek, sebut ilal Hasanati, nopo, ih, hibnas, saya, kape, torang, kape, mungkin nggak Karena kita ndak mungkin nggak ngamal satu-satunya cara buat wati, saya, atau Hasanata, nopo, tambuh. Ini penting nih, anak kita sering salah, sering salah kudu dia solusi, betul sering ngamal apek. Nah, menolong ngamal apek, menolong ngamal mal, nopo, elek. Elek yang wati, Hasanata, tambuh. Mampuai mesti merokok jauhkan jin nabi pokoknya cara rokok ita nahum anggero nok sarah, anggero nok siapa, jawab nok siapa mesti onok sarah, sarah teh di lebur, dia nak ngamal ape, artinya ngamal mesti ngamal elek, kalau kalau tegur merokok inalah hasana, tina pokok utilitas saya, dari kati krokok di teagi, wahol di kina, sarti fulu ken hasane, wahol di klan gawi totok romosi anasa sertane menuso, kue nak kumpul uang. Toto rama mu kutuki vulukin klan akhlak totok rama hasanin dong bekus, lan kue kututi totok rama mu nih menusok klan sing, anke, mana nih ape nih kue sing singnya lama barang bahaya itu disebut akhlak sing ape, kura kong buya buyu dong, buya buyu dong deh buya buyu, nama marah, aneh nih ane, merah kadang kadang dia itu salah contoh untuk angker ketemu wong senyum, kadang senyum profesi.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 Rasulullah s.a.w. sampai mas saudara rasulullah saya ini tidak usah dicerai pokoknya saya tak kasihkan Aisyah sebenarnya nggak pun pegat mungkin kalau kepengen berstatus istri anda Virjen tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu siapa tahu diri sih garwanin nabi sopan beo karena sopan tuh kesannya mau jadi, kadang malah nih, wong ayu di gitu Pangeran bendera judes itu sudah banyak. Nah, ada judes kayak kepikiran nanti, oh, maaf, oh, malah nong ayu judes. Follow ayu wong cangkemnya, lu ama yang kesunatan nih, wong ayu cangkem, cangkemnya. Lu nggak tau ngaji, jadi coro kancing nabi dilatih. Tentu, kita pada istrinya, nabi juga kita kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa anak biyi las tuna ka hati minan nisa ini takwa itu na falat takdo anak bilkauli mereka saya toma allah di fi kalbi marontun he bojone nabi nakai dua takwa tena nak gabungan biu wong lanang, nak ketemu falat takdo anak bilkauli na omonganmu bil dosing liri sing sopan sing menarik na omongan, sing kasar kasar sih deh mereka na omongan malus saya toma allah si qalbi ma'ruf dun wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Sakene rondo, ayo ketemuruhin. Lho Pak iki kok boten ati pinarak mriki. Iku ana iman pas-pasan, pikirane mesti wah gelem kan. Ha iku disebut fayat ma'al ladzi fi qalbi marud. Mesti oleh nafsiri. iri. Apike ya ngono selesai pas Pak Rufin, do konti do, kaya go tukak takok. takok rodo seorang itu enak kena. jadi misalnya Rondayu, takok Rufin, kaya go cilalak, takok rodo seorang itu enak kena. akhirnya gak kepikiran kan. ya gue lu ya, kok malah, pas ya ibadinya tidak putih, kok bingung. percoroh. iman pas-pasan aja ganteng Nah, itu pinter Quran. Quran korannya uang wedok sengali. Nah, sengali arah ya, tomaan lagi. Iqal kok uang ya, berapa Saya pikir aneh, mesti toma. Toma itu berkeinginan, saya macam... <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> kalau <gbg> ya <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> <gbg> pon well,